spesial hari ini ya menyambut hari libur besok nih hari minggu pastinya sahabat semua udah nunggu-nunggu weekend kan ya begitu juga dengan si cantik Ayu Ting Ting sudah siap-siap nih malam mingguan sama siapa ya sama boy tentunya tapi sebelum itu kita akan melihat dulu nih perolehan yang sangat luar biasa untuk Ayu dan juga Fajar Sideboard Pemirsa Bimbing ucapkan selamat untuk Ayu Ting Ting dan juga Fajar trending 4U Youtube Kisoo TV nih Pemirsa pencapaian yang sangat luar biasa ya dan ini juga ada sesuatu yang sangat spesial nih Pemirsa di tahun baru ini di tahun 2023 di sini ada status Boy William yang meledak, bikin baper. Tentunya, bagi sahabat semua yang masih jam belajar, Bapernya melihat keduanya sekarang makin akrab nempel nih. Pemirsa, poster baru dari Boy William beberapa menit yang lalu, jakmen nenek ngebut keliling kota, warning: "Jangan digelser ya!" Ayo, ting, ting tulis Boy William langsung diserbu nih pemirsa oleh beberapa sahabat. Akhirnya ada juga video kalian berdua di tahun 2023 ini Tangannya langsung langsung merah Abis di cakar oh, 0872 16 menit Yang lalu nah, Dari ayina kalian berdua emang ya Bikin konten baru lagi nih good job Nadanya kayak anak kecil lagi ngambek Kemudian kalian berdua bahagia itu sederhana Sesederhana melihat kalian tersenyum Yeay kacamotanya kapal Nia demi apa gue baru buka IG Ah Tulisnya Nia sangat bahagia 7 menit yang Lalu seru ya kalian, langkah bintang 17 menit yang lalu, gemas liatnya dari Mila, 19 menit yang lalu, C malam mingguan aso ah, happy, akhirnya stress yang lama kalian muncul lagi juga di God seneng dan ikut bahagia ngeliat kalian berdua yang dinanti kalian berdua nih, malam in like boy William serasi banget sih kalian berdua ini di BSD lokasinya, kos gak... di sana lebar dan juga nggak macet dari Tia vr 886. 15 menit yang lalu jatuh cinta sama kalian Ayu tinting dan juga Boy William. Tidak hanya Boy William di sini juga ada Ayu tinting nih pemirsa. Menuliskan status terbarunya di akun Instagramnya meledak nih meledak pemirsa di tahun baru ini. Ayo main bersama, tulisnya bersama dengan Boy William 13 detik yang lalu. Tumin gercap banget nih ya, ngeliat status-status terbaru dari Ayu Ting Ting yang pastinya heboh banget. Penasaran kan seperti apa nih kocaknya Ayu Ting Ting dan juga Boy William hari ini yang sedang ngonten bareng di jalanan. Tapi pesan dia buat Boy jangan kebut-kebut ya, takut nih di jalanan. Untung aja nih jalannya lebar dan gak macet. Saya selalu untuk Boy dan juga Ayu Ting banyak sekali komentar berdatangan di pemeriksa beberapa detik yang lalu di akun Instagramnya Itting karena melihat kedekatan Ayu dan juga Boy semakin hari semakin lengket nih ya. Oke, selamat semua inilah kegiatan Itting hari ini yang ketakutan banget nih ketika diajak keliling bareng dengan Boy dengan suasana yang sangat mencekam alias ngebut di jalan. Pokoknya saya selalu untuk Ayu dan juga Boy semoga semakin akrab semoga semakin radhastalis. Ratu ya pemirsa. Bagi sahabat semua, jangan di-skip, ya, tonton ya sampai selesai. Pastinya buat baper, sebuah nih, apalagi ditemani Mimin di malam minggu ini. Oke, sahabat semua, menyaksikan dan jangan lupa terus bahagia. Semoga kita semua selalu berlimpah rezeki yang halal, nih, ya, Rabbal 'Alamin. Bagi sahabat semua, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu, dia ngapain? Nenek, nene. Jangan Boy Jangan <tuk> Boy oh aku mau Nibu, oh boy boy jangan dong Boy, kasihan Boy Kenceng tuh ya Lu lu, bener, lu Kenceng Kenceng biarin Kenceng gak tuh? Bangsat, lu emang tuh anjing Oh gitu ya, gua anjing ya? banyak enggak bangsa, enggak bangsa <tuk> Udah, Boy Boy, demi omlo, boy udah, bo Boy jangan bercanda-canda, Neng <tuk> nah, Sayang, sayang nah, Enggak, boleh bercanda-candain mobil, enggak boleh, enggak baik <tuk> Enggak baik Enggak baik, baik, Mobil, enggak baik <tuk> Buka pintu, dia ngapain? Enggak tahu Buka pintu, dia ngapain? Enggak tahu Aduh, nenek-nenek nenek nih jangan Boy jangan, jangan Boy Acik, agak mau gue ini Boy enggak mau Boy, jangan dong Boy, kasihan Boy cukup nanti ya ya ya ya ya ya ya ya kenceng bener ya. Lu, lu bener lu kenceng kencang ya. kencang nggak tuh? enggak, gue, kencang. Nggak, gue kencang. biarin kencang nggak tuh? Bangsat, emang lu anjing Oh gitu ya, gua anjing ya? Manyak, ga bangga, ga <laughs> bayangin Udah, boy. boy demi Allah, Boy, udah, Boy jangan bercanda-canda, Neng Jangan, nah, sayang nah, Gak boleh bercanda-candain mobil, ga boleh, ga bayangin Ga bayangin Buka pintu deh, ngapain? Mobil, ga baik Buka pintu dia ngapain? Ga tahu Buka pintu dia ngapain? Ga tahu aku tak mau anjing, aku mau jangan dong, kesian ya ya ya ya ya kenceng lu benar lu, mau kencang. kenceng kenceng gak tuh? biarin lu, emang lu anjing oh gitu ya, gua anjing ya? Boleh gitu boy. Takin Allah boy, udah apa boy jangan bercanda canda Neng. Iya sayang. Enggak boleh bercanda-candain mobil enggak boleh, cobain. Coba baik. Coba baik. Mobilnya baik. Buka pintu dia ngapain? Enggak tahu. Buka pintu dia ngapain? Enggak tahu. Aduh. Nenek-nenek nih Jangan, boy. Jauh-jauh, <tik> <tik> boy. Gak. Kenceng. Kenceng. lu lu kenceng. Kenceng. Ya biarin. Kenceng emang anjing. Oh gitu ya anjing ya. Banyak, <sild> Gapang, bangsa, ngapang, banyak, lu, boy, udah neng. Jangan, sayang jangan. Nggak <sukur> baik Belum nggak baik deh, nganain <sukur> Mobil nggak baik Buka pintu dia ngapain? Nggak tahu